Kalau ada orang banyak berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim belum tentu sampai kalau ada orang yang berkata afdalu dzikri faalam annaka la ilaha illallah belum tentu sampai tapi selawat pasti sampai 100%, 100 selawat pasti sampai kenapa karena kalau zikir untuk dia subhanallah untuk dia alhamdulillah untuk dia allahuakbar untuk dia tapi mana kala dia berkata Allahumma salli ala Sayidina Muhammad untuk dia nun yang jauh di sana dan Allah pasti kabulkan kerana Allah berjanji wa shoufayyoti karabuka fatordo apa yang kau mahu pasti aku akan beri dan Allah kalau sudah berjanji Allah tidak akan ingkar janji Inna kala tuh mian ada orang yang banyak beristighfar Astaghfirullah Astaghfirullahalazim Asyhadu an la ilaha la ilaha illahu al-Hayyul Hanya dosa yang diampuni Allah. Tapi orang yang berselawat, hutta anhu ashara dosa diampunkan. Diberikan Allah syafa'at. Diberikan Allah Subhanahu wa taala darajat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala aqrabu majlisan, majlis yang paling dekat dengan Rasulullah, majlis yang paling nampak dengan Rasulullah. Siapa dia? Aksaruhum salatan orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sudah berselawat dengan nantunan lagu sudah selawat bersama-sama sudah selawat nanti malam bersendirian saat bangun tahajud malam ambil tasbih berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Hari ini banyak orang pergi ke Tanah Suci Makkah Haji Umrah lama memilih-milih salawat Salawat kayu tak jadi Salawat batu tak jadi Salawat permata tak jadi Satu jam memilih salawat Lebih banyak memilih salawat Lebih lama memilih salawat daripada bersalawat Membeli salawat seratus buah Semuanya untuk orang Satu pun tak ada untuk dia Ada satu salawat itu pun dia gantung di kaca kereta oleh sebab itu selawat ini untuk kita Selawat ini amalan kita Orang yang tak berselawat Batal solatnya Orang yang tak berselawat Batal khutbah Jumat Orang yang tak berselawat Doa tak sampai kepada malaikat penjaga pintu langit Itulah mengapa sebelum doa Kita angkat tangan Pertama bersyukur kepada Allah Allahumma alhamdulillah Setelah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mana ada selawat dalam doa kunud subuh. Suami Allahu liman amida. Orang terus saja angkat tangan. Dia baca Allahummahdina fiman hadait wa'afina fiman 'adzait wa tawallana fiman tawallait. Mana ada selawat. Selawat pada kunud subuh tidak di awal tapi dia tutup, tutup di hujung. Wa sallallahu ala sayyidina Yang kedua, apa tanda mahabbah Kata orang Melayu tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak cinta. Maka mari kita kenalkan. Sayyidina wa Maulana, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada anak cucu sahabat jiran, kepada masyarakat kita dengan membaca buku-buku sejarah. Kitab sirah yang paling tua, sirah Ibnu Ishak, ditulis lagi, sirah Ibnu Hisham, ditulis lagi, sirah Ibnu Kazir, ditulis lagi di zaman modern ini oleh para ulama-ulama. Ulama terbaik menulis sejarah Nabi dari India Berjudul Ar-Rahik Al-Maktum Ditulis oleh seorang ulama Bernama Syekh Sofiyul Rahman Al-Mubarak Furi Bila kita ingin baca Sirah Ibn Ishaq, bacalah Sirah Ibn Ishaq, baca Yang modern, baik, amat sekali, terbaik Oleh sebab itu kita baca sejarah-sejarah ini Kita belikan kita kitab ini